Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, Ani mau ngebagi tutorial yaitu Cara belah layar menjadi dua di HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix yang lainnya Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya atau ke tutorialnya Bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat, ini dia cara belah layar di HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix yang lainnya Baik sahabat, sebagai contohnya di sini saya ingin WhatsAppan sambil youtuban sahabat. Nah, untuk cara yang pertama, kamu buka terlebih dahulu aplikasi chattingnya ya sahabat ya, aplikasi WhatsAppnya. Baik sahabat, jika sudah terbuka aplikasi WhatsAppnya, kemudian kita tekan tombol home ya sahabat ya, kemudian kita buka aplikasi YouTube-nya sahabat karena di sini kita akan youtuban sambil WhatsAppan sahabat. Nah jika sudah terbuka aplikasi YouTube-nya, kemudian kita tekan tombol tab ya sahabat ya. Kemudian di sini ada menu yang ini sahabat ya. Kamu tekan saja tombol yang itu ya sahabat ya, yang ini ya, sahabat. Maka secara otomatis uh, layar HP Infinix Hot 9 Play kamu atau Infinix yang lainnya, maka secara otomatis akan terbelah menjadi dua sahabat ya. Nah caranya cukup mudah sekali kan sahabat.